Oke kita bahas soal tentang perpangkatan ya. Jadi sebenarnya dulu kalau perpangkatan ini nama lainnya eksponen ya itu sama jelas dulu OTSD juga pernah belajar kan di e, faktorisasi prima ya. Jadi yang penting kita tuh e, lihat ya ini bilangannya contohnya yang kayak a min dua kali min dua kali min dua. Jadi ini perpangkatan dari min dua. Nah min duanya tuh ada berapa? Ini kan dikali, dikalikan sebanyak sekali dua kali tiga kali kan Jadi min 2 pangkat tiga Hati-hati ya jangan ditulis min 2 pangkat tiga Nah jadi harus dalam kurung ya Oke selanjutnya ini 5 ya Kalau seperlima ini teto ada berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi seperlima pangkat 5 ya Oke, okay, selanjutnya kalau min 2 per 3 ini, ini kan ada satu, dua, tiga, empat, lima ya, jadi pangkat 5 juga ya. Oke, okay, ini setelah tadi kita A sampai C ini pakai angka tuh ya, tadi yang ayam yang bilangan bulat B dengan C ini pecahan ya. jadi kita ini ke variabel, variabel T. Ini T-nya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, jadi T-nya pangkat 6 ya. Nah, kalau y ini 2 4 6 8 10 ya. Jadi y-nya pangkat 10 ya. Gitu, ya. Oke, kalau nomor 2 nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. Nah, jadi kalau kebalikan dari tadi ya. Ini jadi 3 pangkat 8 tuh, berarti 3 kali 3 8 kali ya. Ini 3 4 5, 6, 7, 8, ya. Oke, kalau 0,83 0,83 Pangkat 4, berarti Dikalikan 4, kali ya 4, 4, 4, pangkat 3 4, T kali T 4, kali T, ya. nah kalau 4, 4, ini min 1 per 4, 4, 4, Kali minus seperempat Empat kali ya Oke, kalau Nah, jadi ini Yang D tadi Minusnya dalam kurung Yang E Minusnya di luar, jadi ini Cukup sekali aja minusnya Minus Seperempat Kali Seperempat 354 jadi yang di dalam tanda kurung tidak ada minus ya untuk soal ini e jadi itu ya harus cermati ya tanda minusnya ya. oke ini nomor 3 ini disuruh nyari hasil ya 2 pangkat 8 nih 2 pangkat 8 berarti Kaliin 2 nya 8 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 4 5 6 7 8 ya. Ini boleh ya kalau mau dibuat 4 ya, 4 masing-masing 4. Ini kan jadinya sama aja tuh ya. Nah, dalamnya ini kita kali lagi buat sepasang-sepasang tuh ya. Nah. Jadi 2 x 2 4, 4 x 4 ya hasilnya 16 besutu ini dua kali dua juga 4, eh. 2 2, 4. 4, 4 ya dua kali dua empat empat kali empatnya enam belas nah 16 belas kali enam nah kalau buat bu, belum yang hap, yang buat yang belum hafal nih 16 belas kali enam belas enam kali enam 6 kan enam 6, simpan satu kali enam enam tambah tiga sembilan ya 16 belas kali satu ya jadi enam lima satu tuh dua lima enam ya oke okay. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256 ya Selanjutnya 5 pangkat 4 5 pangkat 4 berarti 5 x kali 5 x 5, 5 ya Boleh nih kita pasang-pasangin Jadi 5 x 5 25 ya 25 kali 25 tuh hasilnya ya 5-nya kali 2 5 kali 5 25 2 simpan 2, simpen, 2 kali 5 10 10 2 12 ya. 25 kali 2 5 kali 2 10 0 tulis 1 simpan 2 kali 2 4 4 tambah 1 5 ya. Tambahin 5 2 tambah 0 2 1 5 6 tuh. Jadi 25 kali 25 625 ya. Oke, yang C nih, 0,02 pangkat 2, 0,02 dikali 0,02, eh, ya. jadi abaikan aja nih, yang namanya desimal, kita lihat angka yang bukan 0, ini kan cuma ada angka 2 nih, 2 kali 2 tuh 4 ya, nah tekniknya, kita lihat, ini kan 2 angka di kanan koma 0,02 1, 2, ya, jadi kalau... Ini dua angka di kanan koma dikali dengan dua angka di kanan koma hasilnya nanti harus ada 2 tambah dua empat angka di kanan koma eh jadi ngitungnya dari empat mundur empat nol nol nol baru koma ya nol koma itu sama dengan nol koma dipangkatkan dua ya. Oke, kalau yang D nih, 1 3 pangkat 3, ya, kaliin aja ya, 1 tiga 3, 3 kali, ya, tiga kali 3, 9, 9 kali 3, 27, eh ya. jadi seper dua tujuh sama dengan pangkat 3 dari 1 3. ya. Oke, kalau minus dari pangkat 4 dari 1 4. jadi minus 1 4 dikalikan empat kali ya. Nah ini boleh ya kita pasang-pasangin seperempat kali 1 4 1 16 ya Habis Jadinya Minus 1 16 dikali 1 16 tuh Nah 16 kali 16 tadi 256 ya Jadinya minus 1 per 256 ya Sama dengan Minus dari Pangkat 4 dari seperempat ya Oke, nomor 4. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan basis 10. Jadi, ya, kita hitung aja ya. Nolnya ini ada berapa? Kalau 1.000 kan nolnya ada 1 2 3. Jadi 10 pangkat 3 ya. Kalau 100.000 nolnya ada 1 2 3 4 5. Jadi 10 100.000 sama dengan 10 pangkat 5. Nah, ini sejuta nih, berarti 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah jadi 10 pangkat 6 tuh sama dengan 1 juta ya kalau 10 juta berarti tambah aja nolnya 1 ya 10 pangkat 7 jadi nah kalau pembuktiannya tuh 10 kali 10 ya itu ya 10 kali 10 kali 10 kali 10 x 10 ya nah kalau 1 juta tuh 10 nya 6 kali ya tiga empat deh lima eh nah nah kalau sepuluh juta tuh sepuluhnya tujuh kali ya tiga empat lima enam tujuh gitu ya oke dua lima enam nih mau diubah jadi basis dua nah jadi dua pangkat berapa tuh hasilnya dua lima enam jadi bagi aja dulu ya enam nih satuannya bilangan genap pasti bisa dibagi dua eh dua, ya. dua lima enam bagi dua nah kalau bingung tuh bagiin manual aja ya dua bagi dua satu dua coret nol lima turun 5 bagi dua tuh dua dua kali dua empat lima kurang empat satu enam belas bagi dua delapan Nah selanjutnya nih 128 bagi 2 lagi 12 bagi 2 tuh 6 8 bagi 2 4 ya eh. 64 bagi 2 6 bagi 2 3 4 bagi 2 2 eh. Nah 32 bagi 2 nih kalau bingung 3 bagi 2 1 2 ya eh. 3 kurang 2 12 12 bagi 2 6 ya eh. Aduh gini aja gampang ya eh enam bagi dua tuh delapan 8, 8 bagi dua empat empat bagi dua dua jadi ini hitung ada berapa nih si faktorisasi primanya ya dua satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan jadi 2 pangkat 8 sama dengan dua ya nah kalau enam tuh hitung aja dari sini tadi satu dua tiga empat lima enam jadi 2 pangkat 6 ya nah lima belas lima belas tuh kan bila satuannya genap nih bagi 2 dulu ya. 5 bagi 2 2 4. 5 4 1. 11 bagi 2 tuh. 5 5 bagi 2 10 ya. 12 ya. 12 bagi 2 6 ya. Nah, jadi 512 itu 25 2 kali 256. Dua nah kan kita udah dapat 256-nya tuh. 2 pangkat 8 ya. Jadi 2 pangkat 1 ini dikali 2 pangkat 8 Pangkat ini jumlahin aja 1 tambah 8 9 ya Jadi 2 pangkat 9 sama dengan 512 Wih oh, yang D ini gede ya 1.048.576 10, Bagi 2 dulu 5 24 2 8 8 ya Bagi 2 lagi nih 2 2 6, 2 1, 4, 4. Dua lagi tiga belas satu kosong tujuh dua eh begitu dua lagi enam lima lima tiga enam dua lagi tiga dua tujuh enam delapan dua enam belas tiga eh enam belas tiga delapan empat ya 2 8 uh, 192 ya Nah 8192 8192 ini Bagi 2 lagi ya 4 096 20 ya Ini biar Biar gak bingung ya Kita Kita buat jadi satu ini aja ya. Satu rantai ya. Satu pohon maksudnya ya. Jadi ini 1048 tadi ya. 748.576 sama bagi dua dulu nih. 5 2 4 28. Ya, 5 ini tadi ya. 5 2 4 288 ya. Oke, ini kita salin dulu biar lebih gampang liatnya ya. Maksudnya tuh satu pohon. Jadi nggak uh, bingung kalau dipisah tuh kan nggak muat di bawah yang tadi ya. dua 16384 28192 ya. Nah, ini 8192 itu dibagi 2 lagi 4 uh, 4096 ya. Dibagi lagi 248 21024 Nah, 2-nya 512. 512 kan udah ada 512 dari yang C tuh. 2 pangkat 9 ya nah ini berarti lanjutin aja 2 pangkat 9 x 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 10 berarti 2 pangkat 10 10, 11, 12, 13, 14 19, 16, 17, 18 19, waduh ya, jadi 2 pangkat 19 itu sama dengan 1.48.576 ya, oke ini di kita 5 ya sekarangnya 5 nih ya, 5 pangkat 1 625 tuh, 625 kalau belum apa, faktorin ya Bagi 5 dulu, 625 bagi 5 6 bagi 5, 1 ya 5, 6 kurang 5, 1, 12, 12 bagi 5 2, 10, 12 kurang 10, 2 25 bagi 5, ya 5 ya Oke okay. Jadi tuh, 625 bagi 5, 125 Nah, 125 nih bagi 5 lagi ya 25 bagi 5, 12 bagi 5 tuh 2, 2 5, 10 25, 2 turun ya 12 kena 10, 25 bagi 5, 5 ya, jadi uh, ya 25 bagi 5 tuh hasilnya 25, nah 25 nih bagi 5 lagi 5 ya, jadi 625 tuh sama dengan 5 pangkat 4 ya. nah 15, 6, tuh bagi 5 lagi ya 15625 625 bagi bagi 5, 15 bagi 5, 3, 15 Coret, 6 kurang 16, 0 6 turun, 6 bagi 5 tuh, 1 5 kurang, 6 kurang 5 tuh, 1 12, 12 bagi 5 2 ya, eh, 10 12 kurang 10, 22, 25 bagi 5 5, jadi 0, bagi 5, 3125 Nah, 3125 bagi 5 lagi ya 3, 125 bagi 5 3125 bagi 5 31 bagi 5, 6, 6 bagi 5, 6 kali 5, 30 31 kurang 30, 1, 12, 12 bagi 5, 2, 10 ya 12 kurang 10, 2, 25 bagi 5, 5, jadi 6, 25 nah, 6, 25 udah dapat dari yang C tadi ya 5 pangkat 4, jadi 5 pangkat 4 kali 5, 5 pangkat 5 pangkat 6 ya. 5 pangkat 6 sama 15625 nah kalau 125 tuh ini kan sama dengan 5 kali 25 ya. nah, 25 tadi 5 pangkat 2 jadi 5 pangkat satu kali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 ya jadi 5 pangkat 3 sama dengan basis 5 dari 125 ya oke nah ini kita dicampur aduk nihgado-gado ya ada penjumlahan, ada perkalian pangkat yang nggak masalah ini jadi 5 tambah ya jadi dua pangkat 4 dulu 2 pangkat 4 dua nya dikaliin 4 kali ya dua pangkat 4 berarti dua kali dua empat empat kali dua delapan delapan kali dua enam belas ya jadi tiganya kali 16 dulu 48 ya nah empat delapan tambah lima lima ya oke kalau ini setengah pangkat 6 pangkat tiga ayo ingat lagi tuh apa kelas 6 bilangan kubik masih ingat nggak 5, 6 pangkat tiga dua satu enam ya empat kuadrat 16 belas dua satu kurang enam belas dua ya 200 kali setengah Jadi 100 Oke, ini selanjutnya Nomor yang C ini 3, Min 3 dipangkatkan 4 81 ya 81 kali 3 Nah, selesaiin dulu 243 ya 243 tambah 8 Hasilnya Jeng, jeng, jeng, jeng 251 ya 251 Nah, 6 pangkat 4 dikurang 4 maka 4 6 4 berarti 6nya dikali 4 kali ya Enam kali enam aja tuh tiga enam, tiga enam kali tiga enam, ayo berapa jangan males pakai kalkulator ya, awas ya, nah 36 enam kali enam, enam tiga tiga kali enam dua belas dua belas tambah tiga lima belas, enam tiga enam kali tiga enam kali tiga delapan tulis satu simpan 3 kali tiga sembilan sembilan tambah satu sepuluh ya, jadi enam lima tambah, uh, ini enam tiga tiga kali enam delapan ya, maksudnya ya. 9, 12, 96 ya Jadi ya, 12, 96 Dikurang 4 pangkat 4 tuh 4 pangkat 4 tadi dapatnya 16 12, kurang 16 12, 80, ya 12, bagi 2 hasilnya 640 ya Oke, 1, 4 pangkat 4 4 pangkat 4 tadi hasilnya uh, Ini ya 4 kali 4 aja 16 Nah, habis itu jadi 16 nanti kali 16, 16 kalian 16, 256 jadi seper 256 6 dikali min sepertiga dikali min sepertiga, min kali min jadi plus ya, jadinya plus seper 9 ya, nah 256 kali 9, jadi hasilnya 6 kali 9, 4, 5, simpen 5, kali 9, 45, 45, tambah 5, 50, 5, 5, 5, 5, 5, 5, nggak 18 18 tambah 5 23 ya jadi dua seper dua oke yang F ini ada tanda bagi ada tanda kurang ya jadi yang nggak apa-apa stay cool aja seper dua lima enam ya seper dua bagi ya ini mestinya kasih minus dulu aja sepertiganya ini lihat ini nih ya sepertiga dipangkatkan dua itu seper sembilan ya jadi ini sama aja 1 256 dikali Minus 9 per 1 ya. Jadi hasilnya Minus 9 256 ya Gitu ya Oke nomor 8 nih Kita harus dapetin nilai X Jadi tebak 343 tuh faktor Marisasinya e, gimana ya Kalau pakai 7 343 kita tes bagi 7 dulu Kalau hafal bilangan kubik ya Enak ya 7 pangkat 3 aja jadi Nanti samain aja pangkatnya tuh X nya jadi 3 Cuman kalau lupa bilangku kubik tes aja dulu 343 bagi 7 dulu tes ya Ya paling mendekatinya Coba 4 dulu ya 4 kali 7 kan 28 ya 34 kurang 28 6 63 bagi 7 hasilnya 9 ya, ya Jadi benar tuh Jadi 343 tuh 49 kali 7 49 nya itu 7 pangkat 2 Nah jadi 3 kali 7 1 2 tambah 1 ya 3 ya Oke, okay, 64 nih, faktorin lagi dengan 2 6 bagi 2, 3 4 bagi 2, 2 32 bagi 2, 16 16 bagi 2 lah 8 nih, 8 bagi 2 4 ya, 4 bagi 2, 2 Ini jadinya duanya ada pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi, 2 pangkat 6 sama dengan 2 x Nah, ini x-nya berarti 6 ya Oke kalau 10 pangkat X 10.000 10.000 ribu. 10 ribu kan sama dengan 10 pangkat 4 ya Jadi X nya itu sama dengan 4 Nah kalau 5 X pangkat 625 625 tadi kalau kita bagi 5 tes dulu ya 6 bagi 5 1 6 kurang 5 1 12 12, 12 bagi 5 2, 2 5, 10. 12 kurang 10 25 25 bagi 5 uh, hasilnya 5 ya Oke jadi 125 kali 5 Nah, ini 125 tuh kalau kita tes lagi bagi 5 ya. 12 bagi 5, 2, 10, 25, 25 bagi 5, 5 ya. Oke, jadi 25 tuh 25 kali 5. Nah, ya 25 di lagi aja ya. 5 kali 5 ya. Nah, kali 5 kali 5. Itu sama dengan berarti 5 pangkat 4. Jadi, kalau... 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat x egg, berarti x nya 4 ya Oke ini nomor 9 nih Soal cerita ya Tipe peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa x Tipe peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika Dan Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut ber dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi dua virus setiap setengah jam Setengah jam ya, keywordnya ya. Menjadi dua virus ya. Dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Berapa tuh jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam? Nah, jadi itu kalau misalnya ya, awalnya itu satu virus menginfeksi seorang manusia. Jadi kan dia membelah menjadi dua virus ya. Dikali dua kalau membelah itu. Nah, ini nih diagramnya. Satu virus ya menjadi dua dua nanti jadi satunya jadi dua jadi dua lagi nah, dari satu ini dua ini empat nah kalau dari empat tuh kita misalin lagi ya ini masing-masing membelah dua lagi tuh pembelahan sel ya namanya tuh pembelahan mitosis nah jadi satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan, lapan, virus ya. nah jadi ini satu ini 2 4 ini membentuk suatu deret eksponen ya. dua itu sama dengan 2 pangkat 1, 4 berarti 2 pangkat 2, 8 ini dua pangkat 3. Nah, satu itu sebenarnya 2 pangkat nol ya. Jadi, begitulah ini saat jam jam 0 ya, ini jam ke-1 ada dua pangkat 1. Jam jam ke jam ke-2 itu ada 4, jam ketiga udah 8 ya. Jadi, kalau sudah 6 jam, itu berarti ya kita bagiin ya, 6 jamnya itu dibagi sama. Tadi kan dia ngomong menjadi dua virus tiap setengah jam. Nah, jadi enam bagi setengah, itu berarti 6 dikali dua persatu ya. Jadi sama dengan satu kali dua pangkat 12 ya. Nah, dua pangkat 12 belas tuh, kalau mau cepat ngitung ya, dua pangkat 12 itu dua pangkat. Dua pangkat eh, Dua kali dua Kali dua Dua belas kali ya Ini Empat Lima Enam Tujuh delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas ya Nah jadi kalau dua belas ini banyak banget ya Kita buat aja bagi Enam sama enam gitu Empat Enam ya Nah Hitung aja dari enam dulu, nah kalau enam ini juga masih banyak ya, jadi dipecah jadi sepasang-sepasang tiga -sepasang, pasang dari enam nih ya, nah itu teknik ngitung yang cepat ya, jadi dua kali dua empat, empat ya, 4 nah ini sama aja, empatnya dikaliin enam kali berarti ya, empatnya dikali enam kali, nah empat kali empat enam ya. 16 kali 4 64 nah jadi 64 kali 64 ya Nah 64 kali 64 itu 16 125 ya 4238 8 jadi 496 ya jadi dari satu virus setelah dia 6 jam bisa jadi 4096 virus ya. Oke, okay. nomor sepuluh nih, habis ngurusin virus, kita urusin amuba. Amuba ini membelah diri menjadi dua kali tiap 15 menit. Nah, jadi kalau dalam uh, jumlah amuba, salam satu hari. Satu hari itu berarti kan 24 jam, ya. 24 jam itu berarti 24 kali 60, ya. Boleh kita ubah ke menit, tapi gede amat, ya, sebenarnya, ya. Enak 15 menit bisa diubah juga jadi seperempat jam, ya. Terserah sih mau pakai satuan jam atau menit Sama aja monggo dipersilakan ya Ini awalnya empat ekor ya Empat ekor setelah satu hari berarti nah, kita enaknya pakai mana nih Pakai ini aja ya pakai menit aja ya Jadi 24 jam Satu hari itu 24 kali 60 menit Dibagi tiap 15 menit ya Nah ini jadi coret aja 60 bagi 15 tuh 4 Jadi dua pangkat 2 pangkat 24 kali 4 96. Nah 4 itu sebenarnya uh, 2 pangkat 2 ya Jadi 2 kali 2 pangkat, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat Itu boleh sih 2 kali 192 ya Gini aja sudah benar ya Gak usah mau dicari Hasilnya uh, Dikaliin 192 kali Aduh mumet ya. kalau yang B ini jumlah amuba mula-mula sehingga dalam 1 jam terdapat minimal kalau minimal 1000 itu berarti dia harus lebih dari sama dengan ya. Jadi x dikali 2 pangkat 1 jam 60 menit ya. 60 menit jadi 60 dia bagi 15 lebih dari sama dengan 1000 ya. Jadi X dikali 2 pangkat 4 Nah itu 1000 bagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 Jadi 1000 bagi 2 500 500 bagi 2 250 ya 250 bagi 2 125. 125 bagi 2 tuh Berapa hasilnya? Ayo Jadi ya 62,5 ya ya kak jadi kan nggak mungkin ya kamu batu setengah jadi ya minimal berarti bilangan bulat ya bilangan bulat terdekat dari enam setengah enam puluh tiga ya gitu